Mas, Mas, Mas. Mas, Hai, hey. ini apaan sih Mas? Kapling, pakai nanya. Oh, kapling apaan ini? Kapling harmoni, kapling pindah tahap sembilan. Wuih, oh, sudah punya seribuan buyer lah. Seribu konsumen ya, udah beli. Konsumen tahap sembilan. Oh, Wuih, ini tahap sembilan nih? Iya. Masih ada yang kosong Mas? Tinggal dikit lagi. Berapa harganya? Jangan deh Kenapa? Nah, saya mau beli? Murah, soalnya nanti borong banyak Oh gitu? 50 jutaan sekarang sisanya ada 50 jutaan, yang benar. Biasanya saya beli harga 1 miliaran loh Jadi Kalau Gita. saya borong satu blok itu boleh nggak tuh? Boleh, boleh Masih kosong ada ini satu bloknya? Kosong Kosong ya? Kosong Saya pengen duit. tuh ada view sawahnya tuh bagus tuh Boleh, punya duit nggak? Uh, belum ada sih, Mas Saya beli yang satu kapling dulu aja